Ya, ini adalah HTML biasa. Kemudian kita menggunakan helper yang namanya form for yang membutuhkan tiga parameter. Parameter pertama adalah chainset -nya. Ini form, form dibuatkan untuk apa? Kalau kita buatkan untuk post, maka dia akan ada URL, title, body, dan lain-lain. Kalau kita buatkan untuk comment, kebetulan comment cuma ada satu field, yaitu body, maka dia akan uh, hanya ada satu. Kemudian ini adalah tujuan akhirnya, yaitu menuju ke post-comment path, dengan fungsinya create yang akan menjalankan ini, dan di sini ada label, ada text area, dan juga ada error. Kalau misalkan bodinya tidak diisi, kemudian ada tombol submit, dan kalau kita save ini masih akan error karena routes ini belum kita buat. Kita akan ke routes dulu, dan di routes ini kita mau menambahkan routes untuk komentar yang akan kita gunakan di, di sini. Ini adalah kita butuh post underscore, comment underscore, path. Dengan ininya create ya, jadi kita butuh buat itu kita akan buat di sini post metodenya post ya, comments dan ini akan mengarah ke comment controller dengan fungsi create. Nah tapi berhubung kita ingin nempel si menempelkan post komen ini ke dalam post di sini kan ada post ID ya mana dia comment controller untuk post ID. nah untuk lebih menyederhanakan elixir juga mendukung nested routes jadi kita tinggal tambahkan do dan kita tutup dengan n maka dia akan menjadi nested resources jadi ada resources post dan ada resources post comment yang isinya hanya ada satu yaitu di sini jadi dia akan bentuknya seperti ini post ID posnya kemudian komen Oke, untuk memastikan kita akan menjalankan PHX eh mix PHX dot routes untuk melihat hasilnya di sini akan bertambah satu yaitu yang ini ya pos comment path.